jatah kubro adalah rangkaian pelaksanaan mujada yang terbesar mujata kubro Wahidiya dilaksanakan diselenggarakan ditangai oleh penyalasa tingkat pusat atau PSB pusat Dari sekian mujatah mujahatah ini, isi pokoknya adalah berdoa. Mujahatah artinya berdoa dengan bersungguh-sungguh. Bahkan doa itu diperuntukkan pula permohonan untuk jami'al al Lebih daripada itu ada permohonan yang diperuntukkan seluruh makhluk ciptaan Allah subhanahu SWT yaitu Allahumma barik wima kholakta itu mohon berkah pada Allah taala bagi seluruh ciptaan Allah ta'ala tiada satu biji atub pun dari makhluk ciptaan Allah yang tidak terkena doa Allahumma barik wima kholakta Ujadah Qubra Wahidiyah dilaksanakan selama 5 hari 4 malam dengan estimasi jumlah peserta mencapai puluhan hingga ratusan ribu yang berasal dari dalam maupun luar negeri oleh karena itu dibutuhkanlah berbagai persiapan yang cukup menguras tenaga pikiran, waktu, serta biaya persiapan menjelang menjelang itu panjang sekali membutuhkan minimal waktu 2 bulan sehingga kami para ketua koordinator membentuk para seksi bagian sekretariat, bagian acara, bagian perlengkapan, umum dan transportasi, dokumentasi, informasi dan komunikasi, kesehatan, penerima tamu, serta uh, para seksi-seksi yang dibutuhkan. Persiapan Mujadah Kubru Wahidiyah tidak hanya memerlukan usaha lahiriyah Namun juga usaha cara batinnya melalui Mujadah-Mujadah Penyongsongan 54 hari sebelum hariha ya, sudah diadakan gerakan serempak Mujadah Penyongsongan Oleh seluruh pengamal Wahidiyah dimana berada Dengan pengamalan Mujadah 40 hari setelah 40 hari Hatam masih ada sisa waktu 14 hari di daerah-daerah atau pengamal wanita di mana saja berada juga diadakan mujatah non-stop di berbagai cabang diberi bagian waktu dua kali 24 jam Bayar mengadakan mujahatah non-stop di daerah masing-masing ini diantaranya Lantas di lokasi sejak satu minggu sebelum hari ya pun sudah diadakan juga mujatah penyongsongan-penyongsongan Sampai pada hari H ha, di arena mujatah kubro ini pun diselenggarakan pula mujatah non-stop Tiada detik yang kosong daripada pelaksanaan mujatah non-stop itu Petugasnya lebih dari 150 petugas digilir waktunya, sehingga Mujata ini tiada hentinya selama hari Selasa kemarin sampai hari Senin penutupan Mujata Kupro yang akan datang ini. Alhamdulillah di sini sebagai ketua seksi di dalam seksi mencatat pubro nah, tugasnya pertama ya banyak. Pertama kami berusaha berkoordinasi dengan sekretariat tentang kebutuhan-kebutuhan seperti surat menyurat. Pertama itu ya. Setelah itu kedua eh, kalau sudah surat ada kita mencari tenaga petugas pencatat. Kami hanya sebagai pelaksana teknis bagaimana agar supaya kegiatan hujatan non stop ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kami berupaya melayani karena kita tahu bahwa di sini kan yang kita undang itu kan beberapa daerah atau DPC yang, yang jelas sama-sama pengamal tetapi bukan teman-teman kita sepusat sehingga kami berusaha melayani dengan baik sehingga urusan konsumsi urusan apapun kita berusaha dengan baik supaya bisa nyaman walaupun sekarang ini masih ya masih kurang mulai dari semuanya masih kurang diharapkan selalu ada perbaikan Kalau saya dan teman-teman itu khususnya di, ya, di peralatan, peralatan dan perairan. Jadi peralatan itu meliputi kelistrikan, terus sound system, speaker dan di perairan. Ya kurang lebih untuk perairan sendiri 11 personil dan untuk di kelistrikan kurang lebih 10. Terus, di audio speaker itu ada sepuluh. Paling utama untuk teman-teman ya, mungkin pertama menjaga kekompakan dulu. Jadi, di mana salah satu ketua subseksi harus bisa mengkoordinir dan membagi tugasnya masing-masing dalam satu pekerjaan, dikelistrikan misalnya, karena ada beberapa titik dan di luar dan di dalam jadi harus pandai-pandai membagi tim agar bisa berjalan dengan cepat lancar karena lokasi yang kita eh, ya kita hadapi yang kita kerjakan itu luas mas luas dengan waktu yang singkat singkat belum lagi kalau misalnya cuaca yang musim penghujan seperti ini itu kan tantangan yang luar biasa serta mendadak. Yeah. Iya. <laughs> Dan uh, mungkin sewaktu-waktu ya harus anu, harus siap. Harus Kalau misalkan ya. tengah malam waktu istirahat dibangunkan ada trouble ya harus siap oh, Di antara seksi-seksi yang telah dibentuk, seksi dekorasi dan dokumentasi bertugas dalam hal penataan podium, mulai dari desain, perlengkapan, hingga pemasakan podium. Sebagai penanggung jawab penataan podium, seksi dekorasi memakan waktu kurang lebih 4 hari 4 malam untuk menyelesaikan tugasnya, dengan jumlah anggota kurang lebih 15 orang. Sedangkan bagian dokumentasi bertugas untuk mengabadikan momen, serta bekerjasama dengan Seksi Info.com untuk melakukan live streaming. Mempersiapkan makanan bagi para panitia serta tamu undangan merupakan tugas dari Seksi Konsumsi. Selama seminggu lebih dapur ini tidak pernah sepi dari kegiatan, memasak Halo, masak, masak. Bagian masak. Ini masak masak enten 20-an Mbak. 10. 20 12 panci wagen Non stop pray praying, bikin acara tujuan kepray ternyata kan kandung begini. jam tali, kait jam kalih kayak bubuk. Jam pulau, gen subuh, nanti subuh, <tri> terus ngeladeni tiang-tiang, di stop begitu, gitu.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 siap ajeng nadine terus peresmian tembriku menari malam minggu kali malam Senin terus peresmanan sing terakhir niku madah niku gila tembriku lihat tembriku, eh. tembriku, tembriku, tembriku, tembriku, tembriku, tembriku, tembriku. wadah kula nangani pertama kosom kene iki pertama pulau niku Ngoten-ngoten, nangsal di bro. Niki, Alhamdulillah, nangsal Kalidoso. Gus Irul namanya. Dia adalah salah satu anggota seksi humas dan transportasi. Saya transportasi, Mas. Iya, ya, tugas transportasi diantaranya itu melayani antar jemput para bawabak DPP dan MT itu dan peserta. Selain antar jeput, kami juga melayani apabila dari uh, rombongan mengalami kendala di jalan, itu kami menangnya Seperti semalam itu uh, ada rombongan dari Bonorogo, ternyata apa banyak pecah sehingga kita meluncur ke sana. Jadi untuk pengambilan natura ya kemarin hari Selasa itu kita dari Nantang Ngantang dan poncogusumo Gusumo itu, kita juga mengambil ke sana. Jadi, di kubu ini tidak menutup kemungkinan bagi para e, orang yang punya potensi apa, e, segi sayuran atau apa. Insya Allah, selalu menerima dari panitia. Oke, begitu. Seksi ini juga bertugas untuk memasang panduk maupun baliho di berbagai titik untuk meramaikan menjadah kubrawahi dia. Tugasnya sebagai humas, mereka juga harus menyampaikan surat-surat berbagai instansi, baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. saya di acara kubro dapat tugas di bidang sarana dan prasarana jadi sarana prasarana itu seksinya namanya perlengkapan di, di, di seksi perlengkapan itu ada tiga ketua bagian seksi satu koordinator tiga ketua seksi saling koordinasi saling kerjasama jobnya masing-masing, akan tetapi tetap kolektif kolegial dalam menjalankan tugas. Kalau di sini sudah selesai, yang bagian lain belum, ya kita langsung pergi ke tempat lain. Tetap koordinasi eh, sesuai dengan komando Bapak Koordinator kami. Yang namanya sarpras itu ya di bidang kebersihan, eh, apa tempat duduk, tempat istirahat. Tempat berteduh tempat mandi, dan lain sebagainya, itu kan sarana dan prasarannya diusahakan tidak apa namanya menjadi kendala bagi peserta kepentingan pokok, seperti mandi, seperti tempat sholat. Itu kita upayakan semaksimal mungkin. Tahapan-tahapan mana yang lebih dulu dipentingkan dikerjakan yang seperti ini mungkin e, digunakan terakhir jadi ya urutannya terakhir seperti itu. Uh, untuk di panel kubro ini seharusnya ada tiga. Yang seris pertama itu membawai tiga seksi. Yang kedua juga tiga seksi dan 3 juga tiga seksi. Kebetulan saya sebagai Sarjana II membawai sesi acara. Kita mulai aktif membuat surat itu satu bulan sebelum, sebelum bulan ya. Dan diharapkan H-20 eh, itu sudah selesai semua <tik> ya, itu. <tik> ya, pokoknya ada semua selesaikan. Tinggal satu atau dua tiga yang harus diselesaikan itu tantangannya ya itu mas keluhan kadang ada sesi yang minta baca tadi berikutnya minta didahulukan kan juga itu tapi semua itu kan bisa tangani alhamdulillah. Ya. Mengingat banyaknya peserta yang datang dari berbagai daerah serta waktu pelaksanaan yang cukup panjang, maka panitia menyediakan pelayanan kesehatan. Bagi para peserta Mujadah Kubro. Alhamdulillah sudah dua kubro ini mendapat tugas di kesehatan sebelumnya di Humas dan transportasi. Oh, iya, pindah, lah, ya, pindah ya. tugas. Iya. Kesehatan ini tugas utamanya. Iya, kalau di Mujadah Kubro intinya bagaimana kita agar menjaga dan merawat kondisi kesehatan baik Bapak bapak Pusat maupun MP dan umumnya para peserta mencetak kubro itu agar kesehatannya terjaga dengan baik sehingga ketika ada timbul ke misalkan gangguan kesehatan baik itu yang kecil maupun yang besar segera mendapatkan pertolongan pertama seperti itu. Intinya mempunyai memberikan kenyamanan kepada seluruh peserta mencetak kubro agar mengikuti acara dengan tenang tanpa ada gangguan kesehatan seperti itu. Ya? Ya. <laughs> nah, jika ada suatu penyakit yang mengejar dan itu membutuhkan pertolongan khusus Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dan itu langsung bisa mendapatkan pertolongan secara langsung sehingga untuk meminimalisir daripada gangguan kesehatan yang besar dan fatal itu kita sudah siapkan mulai jauh sehari -hari, seperti itu ya, bisa langsung kita rujuk di rumah sakit dan langsung bisa diproses tanpa menunggu administrasi yang berriput-riput seperti itu terkait keamanan dalam mujahadah Kubro adalah tanggung jawab dari seksi keamanan, yakni Satgas PSW. Kebetulan di keamanan, keamanan, di, keamanan, di ketua ada keamanan. Intinya kita dari keamanan ingin ikut-ikut melaksanakan atau mensukseskan mujahadah Kubro ini dengan rasa aman nyaman terkendali tanpa suatu alasan apapun gitu. nah, setiap aktivitas itu tantangan itu pasti ada Toh nanti kita tidak bisa menghindar dari tantangan itu nah, setiap tantangan, hambatan, ataupun kendala dalam bertugas kita selesaikan dengan bijak, kita selesaikan dengan etika yang bagus sopan santun, tentunya kita langsung dapat arahan dari kabit Beliau, Yainur Soleh, sama Ketua Badan, Pak Nur Muhammad, selalu memberikan motivasi, memberikan arahan kepada kita, terutama Satgas, bagaimana menyelesaikan masalah dalam tugas ini, terutama dalam setiap permasalahan, sekecil apapun, kita laporkan kepada beliau. Untuk penyelesaiannya, kita minta petunjuk, minta arahan, bimbingan dari beliau berdua. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para panitia merupakan wujud pelayanan kepada para peserta agar dapat mengikuti rangkaian mujadah Kubro dengan khidmah dan bisa bermujadah dengan sungguh-sungguh sehingga dapat membuahkan hasil yakni masyarakat yang sadar illallah ilallah barosudihi sawal mualehi wasallam. Siapapun yang diikutsertakan di dalam kegiatan acara-acara wakidiah sifatnya berkhidmah. Berkhidmah pada perjuangan kesadaran pada Allah wa rasuli sallallahu alaihi Wasallam Namanya berkhidmah sehingga tenaga-tenaga dan personel yang ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan ini bersifat sukarela. Sehingga kekurangan-kekurangan tersebut bisa kami e, antisipasi dengan rasa kebersamaan imah demi suksesnya Mujahadah gubro mengikuti bimbingan beliau alaih surat wahidiyah. Mereka itu semacam ada panggilan. Saya ini sebenarnya butuh, bukan dibutuhkan. Senang ya otomatis. Jadi ada kegembiraan sendirilah untuk Gubro ini. Harus berbangga, harus percaya diri, harus melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Banyak semua ada yang bisa, namun yang mau itu jarang. Sehingga rasa lelah, Bahasa apapun hilang karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada film Alifat Wahidiyyah. Itulah obat kami.